Selamat malam pemirsa dia. Bagaimana timnas u20 matchday yang akan kita saksikan pertandingan antara Indonesia menghadapi Fiji akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ada bersama saya Red kali ini sudah hadir Pak Bungkus. Pak Bungkus.